Halo semuanya, aku Rian, balik aku. How are you guys? Gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja. Dan as always ya, setiap hari Selasa waktunya kita buat jalan-jalan lagi ngeliat hotel-hotel keren yang ada di Indonesia. Dan kalau kalian ingat, beberapa minggu yang lalu gue sempet review salah satu hotel yang lokasinya ada di dalam mall Beachwalk Bali. Dan ternyata... Gue baru tahu guys, di sini itu juga ada salah satu tempat stay lagi yang menurut gue nggak kalah kerennya, tapi ini tuh agak rahasia karena sebenarnya ini tuh bukan hotel. So penasaran kayak gimana? Gue juga belum pernah masuk dan gue pengen ajak kalian buat ngeliat langsung di dalam ada apa aja, berapa harganya, dan kira-kira worth it atau enggak. Kita langsung masuk aja. Let's go. Traveloka itu sekarang bukan cuman aplikasi untuk booking tiket pesawat atau booking hotel aja, guys. Tapi, Traveloka itu sekarang udah jadi lifestyle super app di mana kalian bisa ngelakuin banyak banget di dalamnya. Mulai dari pesan makanan, layanan kesehatan, sampai layanan finansial. Lebih mudah nikmati staycation dengan aplikasi Traveloka, teman hidup andalan buat nikmati hidup. Temukan berbagai pilihan akomodasi hotel lewat aplikasi Traveloka dengan berbagai fitur yang bisa memudahkan rencana staycation dan traveling kamu. Mulai dari check-in sampai easy reschedule. Traveloka juga memudahkan penggunanya untuk dapat mengidentifikasi akomodasi mana aja yang udah tersertifikasi CHSE oleh Kemenparekraf dan ikut serta untuk menciptakan lingkungan yang aman untuk tamu dan karyawan hotel dengan ikon Clean Accommodation berwarna hijau. So, langsung aja enjoy Staycation bareng Traveloka your lifestyle super app. Teman hidup untuk Staycation! Halo halo semuanya! Hari ini gua mau nyobain staycation di akomodasi yang menurut gua tempatnya agak rahasia ya. Namanya Beachwalk Residence dan yes lokasinya literally ada di dalam Mall Beachwalk. Sesuai dengan namanya ini residence jadi sebenarnya ini bukan hotel guys. Tapi ada beberapa unit dari properti ini yang disewakan harian. So kalian juga bisa kalau mau nyobain stay di sini. Nah buat check innya di area lobby yang ini guys. Nanti kalian bakal dapat keycard kayak gini buat bisa naik lift menuju ke kamar kalian. Oke guys, jadi sekarang ini gue lagi ada di area lift dan kita mau naik ke lantai satu. Abis check in, gue tadi dapat keycardnya dan arealnya tuh di sini tuh private banget guys. Jadi enggak sembarangan orang bisa masuk ke sini, karena sebenarnya ini tuh residence, bukan hotel ya guys. Tapi ada beberapa unit di residence ini tuh yang disewakan secara harian atau daily bookings. Total ada 36 unit, tapi yang disewakan untuk daily bookings itu cuma 6 unit aja. Dan menurut gue mungkin masih belum banyak yang tahu kalau ada tempat stay di sini yang menurut gue super duper mewah. Nah, yang unik karena ini tuh sebenarnya konsepnya kayak apartemen ya, guys. Jadi, buat masuk ke sini itu bukan pakai key guys, tapi pakai pascode yang bakal kalian dapetin abis kalian check-in tadi. Wow. Oke, okay guys, gua udah masuk ke dalam kamarnya dan di belakang gua itu adalah pintu masuk yang tadi dan di Beachwalk Residence ini, yang disewakan untuk daily bookings, itu hanya tipe kamar 2-bedroom aja, guys. Jadi semua 6 unit tadi itu 2-bedroom. Dan kamar gue ini luasnya 115 meter persegi. Begitu masuk, di sebelah kiri langsung ada pintu, dan ini menuju ke kamar mandi, guys. Seperti biasa ya, di sini ada wastafel, ada cermin yang gede banget... Terus di juga ada kloset dan shower room yang udah dipartisi pakai tempered glass. Nah, ada satu yang menarik perhatian gua nih guys. Di sini semua amenities-nya itu branded. Coba kalian lihat. Pakai amenities yang branded kayak gini tuh pastinya nggak murah dan jauh lebih mahal dibanding yang amenities hotel pada umumnya. Gak cuma sabun cuci tangannya aja guys, tapi kalian bisa lihat di shower room-nya itu ada sabun, shampoo, dan conditioner juga pasti pakai brand yang sama. Dan jalan lagi masuk ke dalam, kita sampai ke areal kitchen-nya. Jadi seperti yang gue bilang tadi ya, ini bukan kamar hotel pada umumnya. Karena ini tuh konsepnya residence dari awal. Jadi bener-bener bisa banget buat ditinggalin daily life guys. Coba kita lihat deh. Di areal kitchen-nya disini seperti biasa pasti ada kitchen sink. Di sampingnya juga ada kompor induksi pakai listrik. Di atasnya juga ada penyedot asap. Dan menurut gue yang epic ini guys. di sini ada kulkas dua pintu. Yang tingginya sama-sama kayak gua guys. Ini kulkasnya lebih gede dari kulkas di rumah gua coba. <laughs> di bagian kitchennya, kalau kalian bukain kabinet yang ada di atas-atas ini, itu masih banyak banget kitchen utensils yang bisa kalian pakai kalau kalian emang bener-bener mau masak di sini. Di sini ada piring, ada mangkuk. Terus kalau kalian buka lagi, kabinet yang ada di sampingnya, di situ ada gelas. Di storage yang di bawahnya, di sini ada sendok, garpu, pisau, serbet dan segala macam. Di bawahnya lagi ada pisau dapur, talenan, tongs, dan terakhir di bawahnya di sini ada penggorengan yang terbuat dari stainless steel yang tebal banget dan ini berat guys. Nah di sampingnya kitchen, di sini ada dining table tuh kalian bisa lihat. Walaupun nggak terlalu besar, tapi ini muat untuk empat orang guys. Gak cuma itu, geser lagi ke sampingnya di sini ada microwave, dispenser air, dan juga pemanas air di sebelah situ. So pastinya ini udah lengkap banget ya kalian bisa masak apa aja di sini. Nah masuk lagi ke bagian dalamnya. Di sini ada satu meja panjang ada coffee maker nya ada empat cangkir di sebelah sini dan kalau kalian tarik storage kecil yang ada di sini di sini ada banyak banget kopi teh, gula, brown sugar, coffee cup yang udah disediain dan bisa kalian minum sepuasnya. Nah, masuk lagi ke dalam, kita udah sampai ke area living roomnya. Jadi, di sini ada beberapa sofa yang pas banget buat nongkrong bareng keluarga rame-rame di sini, sambil like meal, dan juga nonton TV. TV-nya di sini juga gede banget, dan udah dilengkapi sama chromecast. Seperti yang bisa kalian lihat ya, di sini gua juga bisa streaming YouTube. Apalagi di bagian atasnya udah ada ceiling fan-nya juga, guys. Jadi, pastinya kalau misalkan siang-siang kayak gini, kalian nggak bakal kepanasan. Oh iya, di sini AC-nya itu nggak pakai AC sentral tapi pakai AC split. Jadi gua ini bakalan lebih versatile. Kalian bisa pilih AC mana yang mau kalian nyalain dan mau kalian matiin tanpa perlu nyalain secara bersamaan. Nah, sekarang kita masuk ke area bedroom yang pertama. Di sini tipe bed-nya itu twin bed, guys. Dan di depannya kasur di sini ada meja rias atau make up table. Yang desainnya menurut gue kayak retro-retro, kayak tempo dulu, tapi cakep banget gak sih? Materialnya banyak pakai material wood sama metal di bagian kacanya ya. Selain itu di sini juga ada wardrobe yang gede guys, pintunya sliding, dan kalau kalian buka, seperti biasa di sini ada bathrobes dan di sampingnya ada dua payung yang disediain buat jaga-jaga kalau pas musim hujan. Dan terakhir di ujung ruangan di situ ada satu kursi lagi. Oke, sekarang kita lihat ke master bedroomnya. nya Menurut gue ukuran kamarnya sedikit lebih besar dibanding bedroom yang tadi ya Walaupun isi di dalamnya tuh masih sama persis alias identik Tapi di sini tipe bednya itu yang double bed Dan di depan kasur, di situ ada TV Dimana di kamar yang tadi itu nggak ada guys Selain itu, tipe kabinetnya tuh di sini juga beda guys, karena ada dua Walaupun kalau kalian buka, isinya tuh masih sama-sama aja ada bathrobes dan safety deposit box Nah di master bedroomnya ini pasti ada kamar mandi yang ada di dalam kamar ya guys Nah ini nih Di sini kacanya jauh lebih besar dibanding kamar mandi yang ada di depan tadi Walaupun di sini masih pakai amenities yang sama Tuh kalian bisa lihat ya Kalau kalian buka kotak amenities yang ada di sebelah sini Disitu ada amenities yang lebih banyak lagi guys Ada pasta gigi dan sikat gigi Ada shaving kit dan masih banyak lagi. Oke guys, sekarang gue pengen ajak kalian buat ngelihat areal balkonnya dari kamar ini. Sebenarnya areal balkonnya ini bisa diakses dari bedroom yang pertama, living room maupun master bedroomnya. Tapi sekarang gue pengen kasih lihat ke kalian dari living roomnya. Wow, gokil! Nah, ngomongin soal balkon nih, gue kasih tips ya, guys. Kamar gue ini adalah satu-satunya kamar di sini dengan balkon yang paling luas. Jadi, kalau misalkan kalian pengen stay di sini dan pengen ngedapetin balkon yang luas kayak punya gue ini, kalian bisa request buat stay di kamar dengan nomor 1L kayak gue tadi. Karena balkon di kamar yang lain tuh nggak seluas ini, guys. Mungkin cuman separuhnya aja. Tuh, kalian bisa lihat. Panjang banget, sumpah. Bahkan, saking panjangnya di sini itu, kursi buat duduk-duduknya tuh ada empat, guys. Dan coffee table-nya ada dua. So, pastinya bakalan nyaman banget ya buat duduk-duduk di sini, ngopi-ngopi, nyantai, sore-sore, sambil nikmatin sunset. Waduh, mantep banget nggak sih? BTW, kalian bisa lihat nggak? Di situ ada payung-payung itu. Nah, itu adalah areal pool -nya. Sekarang kita langsung ke situ aja buat ngelihat pool kayak gimana. Let's go! Oke okay guys, sekarang kita udah sampai ke area poolnya. Deket banget sama kamar gue yang tadi. Dan kira-kira yang mungkin jalan sekitar 20 meteran tuh udah sampai guys. Wow, cakep banget men. Gokil. Jadi naiknya lewat yang sebelah sini ya. Poolnya ini sebenarnya bukan yang gede-gede banget ya. Cuman menurut gue ini... Lengkap, karena kalian bisa lihat, di sini ada areal kids pool yang bentuknya lingkaran ini. Terus kemudian main pool ada di sebelah sini. Sedangkan kalau kalian jalan lagi ke ujung sebelah sana, di situ tuh ada jacuzzi, guys. Terus kalau kalian lihat di sebelah sini, di sampingnya itu ada empat beanbag dan juga empat sunbed. Jadi cocok banget kalau misalkan kalian mau santai-santai, leheh ya baca buku di pinggir kolam. Pastinya di situ bakalan nyaman banget ya. Dan dari area pool ini kalian bisa ngeliat arsitektur dan landscape secara keseluruhan dari Beachwalk Residence ini guys Dan menurut gue ini keren banget ya Kalau menurut gue ya masih ada mirip-miripnya sama Beachwalk yang pertama dulu Nah di bawah sini itu juga ada shower roomnya guys Jadi kalau misalkan kalian abis berenang terus kalian mau bilas Itu tuh ada di sebelah sini nih Udah dipisain antara male sama female Nah, sekarang gua mau ajak kalian buat ngeliat lagi fasilitas terakhir yang ada di sini, guys, yaitu gymnya Nah, seperti yang gue bilang tadi ya, jadi abis kalian check-in, kan kalian dapat kartu. Kartunya ini dipakai buat kalian mengakses lift dan juga masuk ke ruang-ruang publik, salah satunya kayak gym ini, guys. Jadi jangan lupa kalau misalkan kalian mau masuk ke sini, kartunya di tab dulu. Kalau nggak gitu, pintunya nggak bakal ngebuka. Wow, ini gymnya nggak terlalu besar sih ya, tapi menurut gue ini equipmentnya lengkap banget loh. Coba kalian bisa lihat, begitu masuk aja kalian bakal ngelihat dumbbell rack yang segini gedenya. Dan dumbbellnya situ banyak banget men, kalian mau cari yang model kayak gimana juga ada tuh kayaknya tuh. <laughs> di sini ada satu treadmill di ujung ruangan, terus kemudian di samping situ juga ada sepeda. Di bagian ujung disitu ada alat exercise yang mungkin bisa dipakai buat macam macem ya Dan terakhir di sini ada bench pressnya guys, gokil Ini lengkap banget sih menurut gue, walaupun ini mini gym ya Dan dari sini kalian bisa ngeliat langsung ke hotel yang gua review beberapa minggu yang lalu Jadi masih satu areal gitu guys, masih tetanggaan Oke, okay, that's it untuk video kali ini guys, so gimana menurut kalian hotelnya? Menurut gue Beachwalk Residence ini keren banget, selain karena hotelnya yang masih baru, lokasinya juga sangat strategis ada di depan Pantai Guta, dan terintegrasi sama Mall Beachwalk. Selain itu, di sini tuh private banget guys, walaupun di tengah keramaian, tapi di sini tuh propertinya private banget. Dan semua tipe kamarnya tuh sini tuh bedroom guys. Fasilitas di dalam kamarnya juga udah lengkap banget, kamar tidurnya ada dua, kamar mandinya ada dua, ada living roomnya, ada kitchennya, ada dining tablenya, ada areal balkan dan selain itu ada fasilitas publik yang juga bisa kalian nikmatin. Kayak swimming pool, jacuzzi, kids pool, dan juga gym. So, di disini arealnya menyenangkan banget, selain itu juga menurut gua harganya nggak terlalu mahal ya. Start from 1,2-an aja untuk bisa stay 4 orang dengan menikmati fasilitas yang super lengkap yang gua mention tadi. Dan misalkan kalian bosan di dalam kamar, kalian tinggal keluar, jalan satu menit, dan kalian udah sampai ke Mall Beachwalk. So, pastinya ini experience yang menurut gua wajib banget buat kalian cobain, karena nggak bakal ada tempat stay selain di sini, guys, Dimana kalian bisa nikmatin fasilitas kayak gitu semua. Oke, okay, that's it untuk video kali ini, guys. Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng, supaya kalian nggak ketinggalan video-video berikutnya. Thank you so much for today, and see you guys in the next video. Bye-bye.